Untuk malam hari ini Bapak Ibu muslimin Rahimahullah, ada perkara-perkara penting yang perlu untuk kita pelajari yang terkait khususnya dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dalam salah satu kitab. Kitab ini judulnya Taisirul al Alam yang menerangkan tentang perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam urusan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya ada tentang bagaimana kita menata dan mengatur barisan di dalam sholat yang lalu sudah kita dapat di keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita salu kama tumuni usolli jadi kita kaum muslimin diperintah oleh nabi sallallahu alaihi agar kita salat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sholat. Jadi kita tidak boleh sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sholat yang harus kita kerjakan itu adalah sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian juga yang berkaitan dengan hal-hal sebelum sholat seperti toharok berwudu atau menata barisan nah, untuk malam hari ini saya bacakan beberapa dalil atau hadis yang berkaitan bagaimana kita seharusnya bersobh di dalam sholat yang kita ketahui karena ada sebab corona di masjid-masjid Bagian besar dari kaum Muslimin itu dikasih tanda silang, berjarak dalam menata dan mengatur. Soft salat tengah meter, ada yang satu meter, ada yang dua meter, ada yang beberapa meter. Nah, itu bagaimana? Nah, kita perlu meyakini bahwa urusan ibadah itu kalau sudah ada nas dan ketetapan dari Allah di dalam Al-Qur'an urusan ibadah kalau sudah ada nas ketetapan dari Rasulullah Alaihi Wasallam itu tidak bisa diubah-ubah hukumnya tidak bisa diotak atik dirubah-rubah kecuali ada korinah dalil dasar nas yang itu datangnya dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ibadah itu sifatnya kita itu berhenti tauqifi dan ittiba. Urusan ibadah itu kita harus manut saja apa kata Allah, apa kata Nabi seperti sholat yang diperintahkan kepada kita setiap hari, sehari semalam lima waktu kenapa lima waktu, kenapa kok tidak enam waktu kenapa sholat zuhur empat rakaat kenapa sholat subuh dua rakaat maghrib tiga rakaat kita dalam urusan ibadah itu hanya mengikuti saja. Jadi apa kata Allah, apa kata Nabi. Kalau suhurnya empat rakaat, ya kita ikuti empat rakaat. Maghribnya tiga rakaat, ya kita ikuti. Tidak perlu kita kurangi, tidak perlu kita tambahi atau kita otak-atik. Tidak perlu. Nah demikian juga dalam hal menata barisan di dalam sholat yang disebut dengan suhuf atau sof, satu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Sawu, suhu vakum, sawu itu artinya luruskanlah, sama ratakanlah." Luruskanlah sufu vakum barisan-barisan sholat kalian soft soft kalian. Fain atas wiyatas sufuvi karena sesungguhnya taswiyat sufu. Jadi meluruskan soft sholat. Jadi sholat itu softnya barisannya itu lurus. Kata nanti, minta mami sholat ini termasuk sempurnanya sholat. Sehingga, kalau sofnya tidak lurus, sofnya tidak teratur, sofnya tidak tertata, maka sholatnya itu tidak sempurna. Nah, kita yang mengerjakan sholat karena ini adalah penataan barisan sholat itu berlaku untuk makmum kalau imam kan nggak perlu menata sholat karena sholatnya sudah di depan yang perlu ditata itu adalah makmum nah kalau kita mengerjakan sholat mestinya kepingin mendapatkan minta mami sholat sempurna sholat apa enten pulang dengan sholat kepingin kak sangkep pahalane? Enten dah? Mestinya kepingin sempurna. Kalau di hadis yang lain itu min iko mati sholat, termasuk teganya sholat itu adalah taswiyat asyukuk, menata barisan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin agar kita ini berada dalam kemaslahatan kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan di dalam menjalani ibadah kepada Allah Taala sehingga Rasulullah memerintahkan muruhum an Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam sufu sufufahum jadi orang-orang yang beriman ini diperintah oleh Nabi supaya meluruskan barisan-barisan mereka Kemudian Jadi menutup lubang-lubang celah-celah dari barisan Jangan sampai softnya itu ada celahnya, ada lubangnya Nah celah dan lubang itu disebabkan karena tidak saling merapat Tidak saling merapat Bagaimana merapat atau meluruskan barisan sholat itu Maka sahabat yang mempraktekan Makmum dari sahabat yang mempraktekan ketika Rasulullah memerintahkan sawu sufu fakum ini kata sahabat. Kami ketika mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan sau sufu fakum fa inna taswiya tasufu min tama misalah maka wakana kana Adalah salah satu di antara kami. Yarjihu mang kibahu, imangi bi sahibihi wa qadamuhu bi qadami sahibihi. Wa ka bi ka bihi, wa Jadi kami menempelkan pundak pundak kami dengan pundak teman kami Jadi antar makmum berarti pundaknya saling menempel. Yalziku itu melekat menempel, melekat dan menempel. Kemudian rubah kami yaitu, nih, apa ini apa lutut, bluetooth itu juga saling menempel dengan lutut sahabatnya temannya kanan kirinya kemudian kaki kami juga saling menempel di riwat yang lain itu mata kakinya itu yang saling menempel antara mata kaki yang satu dengan mata kaki yang lain jadi menempel dan lebarnya kaki itu selebar pundak. Lebarnya kaki itu selebar pundak. Jadi kadang-kadang kita akan melihat ada orang sholat itu megagah Jadi itu apa nih? Kombo, gitu Sehingga apa? Karena megagah nih kok terlalu lebar? Melebih daripada lebar pundaknya. Sehingga pundaknya tidak saling menempel. Nah, sehingga kalau tidak saling menempel antara pundak, kemudian lutut, kemudian kaki, maka soft barisan dalam sholatnya itu tidak sempurna dan mengurangi nilai kesempurnaan sholat yang bersangkutan. Ini yang bersangkutan. Kalau dan ini menjadi kewajiban imam untuk mengingatkan. Jadi imam itu jangan menghadap ke arah kiblat sambil mengucapkan tahu suku fa'inna tasviyat tas minta ma'misola. Kemudian barisan makmumnya dibiarkan tidak merapat. Jadi harus merapat, harus saling menempel pundak dengan pundak temannya kemudian kakinya juga dengan kaki temannya saling menempel dan perlu saya terangkan bukan jentiknya bukan jentik kaki biasanya kita jentik kaki ini ini sholat dan praktekakan biasanya seolah-olah yang namanya merapatkan barisan sholat itu kalau sajadahnya sudah saling menempel jadi yang rapat sajadahnya bukan Orangnya yang diperintah oleh Nabi itu, yang rapat, adalah orangnya. Jadi, pundaknya, kemudian lututnya, kemudian kakinya lurus menghadap ke arah kiblat. Wajah Niki, muka kita ini sampai kaki ini tidak begini. Niki, namun... Teori prakteknya nggak direngsi. <guluh> Teori ini prakteknya mau jenis sholat diamalkan. Di Jadi, lurus itu namanya sauh suku vakum. Wakana ziyal zikuh nabi mang mangkipinapi, mangkipi, Jadi, pundak kami menempel dengan pundak sahabat kami. Lutut kami menempel dengan lutut sahabat kami mata kaki kami, kaki-kaki kami itu menempel dengan sahabat kami. Nah, sehingga tidak ada celah. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, apalagi sekarang dengan deras desus kenapa niku? Corona. Padahal Nah, kalau kita lihat, pasar-pasar berjubul-jubul orang demikian rupa sementara kita beribadah kepada Allah masuk ke masjid sudah dalam keadaan bersih sudah dalam keadaan suci kalau sakit tidak usah ke masjid Olah di rumah saja jadi yang masuk ke masjid itu orang-orang yang bersih-bersih, suci-suci Insya Allah sehat-sehat jadi tidak ada masalah untuk saling merapat dan ini tidak ada dalil untuk memalingkan jadi tidak ada dalil untuk memalingkan itu artinya tidak ada dalil yang boleh untuk meninggalkan kewajiban itu tidak ada dalilnya kenapa? tidak ada dalil. rasulullah memerintahkan demikian cara mengatur soh jadi urusan ibadah itu urusan Allah urusan ibadah itu urusan Rasul. Rasulullah, nah, kita tidak ada hak untuk ngotak ngatik dengan akal nalar kita sholatnya di jarak satu meter, itu dari mana tidak ada dalilnya tidak ada dalil, hati satupun tidak ada saya berani bersumpah, berani taruhan, tidak ada dalam kitab-kitab hadis tidak ada sholat berjarak satu meter, sholat berjarak setengah meter atau dua meter, tidak ada dalilnya yang ada dalilnya saling merah, merapat yang banyak tidak bisa jadi oleh kaum muslimin sehingga apa? sebagian dari kalangan kita kaum muslimin ikut-ikutan ikut-ikutan padahal sudah tidak ada, ada masalah kita merapat tidak ada masalah ketika banyak orang membuat fitnah baru model bersalaman dengan saling Kan nih salamannya sekarang saling pukul enak. atau begini oh, salaman oh, begini beberapa waktu ya lalu sampai uh, pejabat-pejabat salaman sama kaki gitu. Jadi satu-satuan masa masya Allah. Itu bidah-bidah model baru. <tentara> Sementara kita diajar oleh Nabi jabat tangan menggugurkan dosa. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Layusibana kata musibah itu adalah ketetapan dari dari Allah bukan karena sebab ini dan itu kok tapi karena memang sudah ada ketetapan dan catatan dari Allah Taala. Nah sehingga bagaimana kita harus menata barisan sholat kita ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merapat. Jadi saling menempel. Pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Lebarnya kaki selebar selebar pundak. Pun sampai berjarak Di dalam salah satu hadis suka diterangkan di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ceritanya Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami lalu Rasulullah SAW mengatakan ala tasfifuna kama tasfiful malaikah inda robiya. kenapa kalian tidak mengatur barisan kenapa kalian tidak bersok, berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan pemeliharanya, di hadapan Allah Ta'ala itu. Kemudian, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaibat kasih "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan pemeliharanya itu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Yutim muna as mereka menyempurnakan soft sof al awal yang pertama Ini Yang pertama kata Nabi Jadi soft sof Dalam barisan sholat itu Yang pertama Di awal-awal soft itu harus Dipenuhi terlebih dahulu Sebelum penuh, jangan Berada di soft Belakangnya Di depan dulu dipenuhi Kalau ada longgar dimasuki Longgar itu dirapatkan supaya merapat. yang pertama jadi y munas sufuf, jadi menyempurnakan soft al-awal kemudian saling merapat di dalam barisan jadi sonya itu saling merapat itulah para malaikat yang bersok yang berbaris di hadapan Allah subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang kedua, Rasulullah saw Rasulullah saw mengatakan supaya benar-benar kalian meluruskan barisan-barisan kalian. Atau benar-benar Allah akan membuat berselisih Di antara wajah-wajah kalian Di riwat kalengku Dainakulubikum Di antara hati-hati kalian Allah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan Bagaimana supaya Soh atau barisan sholat kita Itu dalam keadaan lurus kalau tidak lurus, kata Rasulullah SAW, itu Allah akan memperselisihkan diantara orang-orang yang melakukan sholat, itu akan terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan barisannya tidak tidak lurus. Maka di sini disunahkan barisan sholat itu harus lurus di riwat yang lain Rasulullah SAW itu seolah-olah kata nama yusawi biha alqidah, itu melihat jamaah itu ya meluruskannya itu seolah-olah dengan anak panah jadi betul-betul diperhatikan dan ini min wadhi fatil imam termasuk bagian dari kewajiban imam Rasul itu melihat dulu, jadi sebelum Allah Hu Akbar, Rasul itu melihat makmumnya dulu, sambil mengucapkan sa'u sufu fakum fain atas bi atas sufu minta mami salah api musufu fainahu min husni salah tarosu ikatilu walat alifu banyak yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Salam sehingga para sahabat mengatakan sampai beliau betul-betul mengerti kalau kami para makmum itu paham dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, sampai sedemikian rupa bahkan satu ketika Rasulullah SAW pernah keluar kemudian mau sholat dan akan mengucapkan Allahu Akbar jadi kalau Rasulullah apa itu Rasulullah itu mau salat Allahu Akbar waktu mau mengucapkan Allahu Akbar Rasulullah itu mengetahui ada orang di belakang yang menjadi makmum itu badian sadruhu. Jadi badian sadruhu Jadi dadanya itu menonjol. Kok latin apa? Latin maju wonten jadi enten maju sehingga tidak lurus, sehingga Rasulullah membalikkan wajah beliau lalu mengatakan ibadah Allah Jadi diingatkan, ini termasuk perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak lurus barisannya, tidak, apa ini, tidak tertata barisannya Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka sholatnya itu tidak sempurna Sah sholatnya, tetapi tidak, tidak sempurna Sholatnya sah, tidak ada masalah, tetapi tidak sempurna yang tidak sempurna itu bisa jadi pahalanya tidak sempurna tidak diberikan secara keseluruhan wallahu alam. nah tentunya kalau orang itu ulil nuha atau ulil alba nah tentunya menginginkan mengharapkan kalau sholatnya itu mendapatkan kesempurnaan. Maka di sini wujub ta'dilus wajib untuk meluruskan sholat kemudian tidak boleh atau haram tidak lurus bengkok, semerawut tidak tertata nah itu tidak diperbolehkan oleh Nabi Alaihi dan ini berlaku untuk soft laki-laki dan juga soft perempuan ini sama saja jadi suku minta ma'misola berlaku untuk soft laki-laki atau soft perempuan. Jadi sama-sama harus saling merapat, saling menempel. Neng empun singkur-singkuran. Maafkaniku, nah, kok singkur-singkurannya? Telo, sikut-sikutan. Di dalam hadis Nabi saw mengatakan lainubi aitikum, lunakkanlah tangan-tangan kalian jadi artinya kalau kita ini memang merapat berarti ya kita ini longgar kita longgarkan, saling merapat longgar tidak perlu ngenten. saya pernah sholat bersama seseorang itu waktu sujud itu kulah di <guladi> kita diperintah oleh Nabi lainu i'aidikum supaya melunakkan itu apa? tangan-tangannya kemudian yang ketiga Bagaimana kita menata barisan solat, laki, dan perempuan, atau solatnya berjalan? Percamaan. anak ibni Malikin radhiyallahu anhu Allah, Wan Hu, anak caca, cahu, Daat Rasulullah SAW, ditua amin, sonaat gula. Satu ketika seorang perempuan namanya mulai kak. Dia memanggil Rasulullah SAW supaya Rasulullah itu mendatangi tempatnya, rumahnya untuk satu makanan yang dia membuat makanan itu untuk Rasulullah SAW jadi undang Rasulullah diajak ke Dota Geriani Pakakal Aminhu Rasulullah datang karena diundang makan-makan ya datang Rasulullah pun makan bersama di situ. Jadi, kalau kita diundang untuk makan-makan, sebaiknya kita datang, soalnya nanti ada karena diundang. Kalau tidak diundang, yang tidak usah datang. laura diundang kebohongan. Tadi, Sumakola pali usol Kemudian Rasulullah mengatakan, "Berdirilah kalian, ayo kita sholat bareng-bareng." saya akan sholat bersama dengan kalian. Kemudian Anas bin Malik bercerita. Fa qultu ilaha lana qad mala bisa. alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washaftu ana wal yatimu jadi boleh sholat sunnah berjamaah. Boleh, sholat sunnah berjamaah di rumah itu boleh, sholat sunnah berjamaah di rumah. Nah di rumah ini ada laki-laki, ada perempuan. Rasulullah SAW berdiri kemudian menata Sof Anas bin Malik, ini berdiri di belakang Rasulullah SAW Bersama dengan seorang anak yang sebaya dengan anas Ana waliyati muwaro'ahu Jadi kalau laki-laki Baik besar ataupun kecil Berada di belakang imam Berdiri di belakang imam Berdiri di belakang imam itu artinya apa ya? Menempel dan merapat barisannya. Tidak seperti Kalau ada presiden kanan dan kiri karena enten tiang sholat itu imam, kemudian di belakangnya satu, dua Jadi, enten apa -apa? Jadi di belakangnya satu, dua, tidak saling menempel Di sebelah kanan imam, kemudian yang satunya di sebelah kanan, di sebelah kiri imam Tidak demikian, tapi di belakang kemudian merapat wal min wara kemudian perempuan tua ini berada di belakang kalau untuk perempuan sendiri itu tidak menjadi masalah di belakang sholat sendiri tapi kalau laki-laki la sholat halimun farid tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian bagi laki-laki jadi harus ada temannya kalau satu orang makmum kemudian bersama dengan imam solatnya bagaimana bersama dengan imam bareng dengan imam jejer dengan imam di dalilnya, di dalam riwayat imam muslim an-narosulallah saw solapihi wabi umihi rasulullah pernah solat dengannya dan juga dengan ibunya Pak mani, mani, maka menempatkan saya, kata Anas, an yaminihi dari arah kanannya, ke arah kanannya waktu itu sholatnya di sebelah kiri makmumnya satu, kemudian Rasulullah memegang pundaknya, kemudian ditempatkan di sebelah kanan, paham nomboran Bu? Pak, paham nomboran jadi kalau ada orang sholat, kita sholat, kok ada yang nunut makmum dengan kita sholatnya di sebelah kiri kok melalui natil loh jenengan yang ngonten jenengan itu toleh aja ndak apa-apa sholat sampai toleh ndak apa-apa, tanpa membatalkan sholat jenengan pegang pundaknya kemudian digeret ditekak tekan sebelah kanan dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW demikian kenapa sholatnya tidak benar yang benar itu ditaruh di sebelah kanannya kalau hanya satu makmum maka sholatnya sejajar dengan imamnya tidak di depannya juga tidak di belakangnya tidak sedikit ke depan tidak sedikit ke belakang tapi sejajar itu kalau satu makmum nah kalau dua makmum ya di belakang sebagaimana yang diasarkan oleh nabi demikian juga secara khusus untuk perempuan sendiri tidak ada masalah berjamaah sendiri dia berada di belakang seorang diri itu tidak menjadi masalah dan tempatnya itu tidak di sebelah kanan tidak di sebelah kiri tetapi berada min waroi di belakang oleh karena itu soft yang terbaik bagi para ibu-ibu para perempuan itu tidak berada di sebelah kanan atau sebelah kiri tetapi berada di barisan belakang jadi buatan jajar kalau sholat ini jajar buatan kroso ini nyenggol kalau pikir disenggol niku apa? tabirin ini tiba-tiba yang ada yang ada di sholat sholat itu jajarkan oleh istri karena tabirnya hanya ke air nah ini sebenarnya kurang baik ini jadi soft yang baik bagaimana? laki-laki di belakang perempuan di peliru kalau ya? paling ya? laki-laki di depan perempuan di di belakang, teman -teman. jadi pun terpinggir kanan atau terpinggir kiri, kecuali emergensi, darurat teman -teman. Nah, kalau perempuannya di atas, boleh karena darurat tempatnya barangkali Allah wa'ala nah itu diantara dalil-dalil yang diajarkan oleh Nabi SAW jadi kalau melihat hal yang demikian ini maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pengaturan soft itu renggang Atau softnya itu berjarak. Tuan-tuan-tuan. ini nanti uh, tertular penyakit ini dan itu. Urusan ibadah bukan persoalan-persoalan dikaitkan demikian. Tapi urusan ibadah itu kita mengikuti apa yang ditetapkan. Oleh Allah dan Rasul-Nya yang membuat aturan sop rapat melurus itu adalah Allah dan Rasulnya sedangkan yang membuat aturan sop berjarak atau meter atau ada tanda-tanda silang itu cinta-cinta menung shoh. Nah, kita lebih memilih apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah daripada yang dibuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Ya ayuhalladina amanu latukadhimu baina yadayillah yadayillah warasulihi wahai orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya jadi kalau Allah sudah membuat ketetapan sudah mutlak, ya tidak boleh kita merubah-rubahnya atau me menyimpangkannya atau memalingkannya itu kita tidak ada aha untuk bersikap demikian ente sing perlu tangletakan monggo i e. ih eh, kalau jawab ingin mengutip rafael kan salah tunggal kali pulau an abdillah ibnu abbasin do riyallohu anhumah kola bitu indah alati mai munah saya bermalam di rumah bibi saya kata ibnu abbas nama bibinya adalah Maimunah Maimunah mai munah nih salah satu dari istrinya Nabi ya, Naimunah Niki Abbas Fakum an Nabi Yusoleh Salam Maka Nabi berdiri Yusoleh Minalail Untuk sholat dari waktu malam itu Pakumtu maka saya kata ibnu Abbas Saya berdiri An di sebelah kiri Nabi maka nabi memegang kepala saya kata Ibnu Abbas fa aqamani lalu menempatkan saya an yaminihi di sebelah kanan nabi monget praktekaken nggih malam malam jadi ya, ya, ya. kalau ada Bapak itu makmum, Ketika sudah berada dalam sholat, kita dalam sholat kita boleh. Rek, raka pilih lah, praktis mawon jadi seperti ini. Jadi lurus. dikiti kalau untuk satu orang Kalau dua orang, nih Terus jatah kan, satu orang Terus, kan Terus kata itu imam menyuruh atau kita yang mundur atau imam maju berdasarkan apa yang dilakukan oleh nabi tadi melihat tempatnya kalau tempatnya belakang, imamnya yang maju kalau ada di belakang maka yang di belakang yang harus di belakang. terus terus terus terus terus terus Saya itu selesai sholat. Nah, ini ada imam sama makmum. Oke, okay. terus ada lagi makmum okay. satu. Jadi jadi tiga ini mak imamnya tidak mundur, yang tidak mundur tiga. Ya. Sementara saya, ditaruh, saya ini selesai sholat Jadi bagaimana tuh? Oke, mungkin yang ini. Gini ku pentingi ku lonjengan ngah ngaji ngateng lagi. Nah harus ngateng lah semerat dalile semelap nafas yang diajarakan oleh Nabi saw. sehingga kita itu bisa mempraktekkan bagaimana ibadah kita kepada Allah Taala. Nah kalau sudah misalnya sudah selesai sholat game pun, kan saat matunis sholat kafe pun rampung, kan dituturi ngateng mau nanti sampai akar. Ingat nggak ngateng lagi? Kalau kata dere semerap. Kata siang ini terus sholat atau seperti dalam urusan mengatur barisan sholat sebelah kiri kemudian sebelah kanan sebelah kanan nanti akhirnya naik <coughs> nggak akhirnya gue malih nih semestinya kan tidak demikian nah kalau misalnya itu anak-anak mungkin kalau anak bisa kita dicekal di nanti shakar sadar ini pun kerang-kerang. <laughs> pun ngakeng ya diberi pengertian ilmu, nanti mantun, saat mantunis solas, menteri pibaran itu diparingi pengertian-pengertian itu. Jelas ke? Lintunya apa saya perlu tangkut-tangkut? Kalau mau imam kanan, mau ke sebelah kanannya. orang, orang, -orang itu. ini persoalannya yang bersangkutan itu melakukan kesalahan tanpa diketahui sehingga diluruskan dan dibenarkan dan tidak ada unsur untuk lewat lalu-lalang di depan orang salat tidak babnya Penyedeni, gimana? Apakah imam itu harus menggunakan bahasa Arab itu berdasarkan pamongnya? Apakah boleh menggunakan bahasa yang dimengerti oleh makanya makanya dulu monggo kita katakan katakan seperti ini. Apal hadisi, ini apel hadis ini diwasakan hadis ini Louis Abdul. Yang bahasa Indonesia karena itu adalah minwadi tati iman, termasuk pekerjaan imam, bata pekerjaan makmum, jadi ngatur barisan itu kewajiban imam, bukan kewajiban makmum. Monggo pak tidak petakan. monggo tidak petakan, monggo diluruskan. Nah ini pun disampaikan ngonten kok mboten purun rapat mboten purun lurus berarti tanggung jawab eh, sing bersangkutan dikuwau kalih gusti gusti Allah. Kalleh kalau beberapa waktu putbah juga ya, masjid-masjid dipon itu solat kit, ya, gitu manten manten kajengi solat kit niku kalau sanjangi saus apa kok kalau terangakan manten itu, ih atas yang button purun tetap sholatin itu 1 meter, 1 meter, 1 meter padahal -boten kene pasar lu rapet, rapet pasar pasar itu sudah sholat, apa sudah takbir, apa dari Imam sama makmum satu. Nah. Jadi, kalau imam demikian, makmum tidak jajar tenggennya sebelah kanannya. Oke, ketahui waktu mencari tempat yang sekiranya itu bisa bersamaan. Paling memang harus kata Jadi, sama enam tunggal. Tadi ini imam internak yang tunggal, dan buri itu boleh kalau yang menjadi makmum perempuan kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki tidak boleh sedesir walaupun suami istri, jadi harus berada di belakang di intunya malih nawi perlu tangga tadi menghormati Banyak yang sulit diluruskan Mbak yang mungkin yang, yang, yang, yang ya pasti ada. Silakan, persoalannya memang kalau tidak ngaji itu memang tidak mengerti. Yang kedua, kalau tidak ngaji terus diberitahu, kalau dia dapat hidayah mudah untuk menerima, tapi kalau dasarnya sudah ada dan taunya hanya itu, biasanya hmm. mestinya eh? nah, ya biasanya begitu. Wallahualam, nah, kemudian yang kedua itu menjadi kewajiban imam untuk menata dan mengatur. Kadang-kadang imamnya sendiri tidak paham. Kadang-kadang imamnya tidak hanya sekedar membunyikan sauw subakum. Kalau Rasulullah dan juga para sahabat, sauw subakum itu dilihat dari sebelah kanan. Kalau kita boleh pakai bahasa kita, Pak, Bu, monggo barisannya dirapetakan. dilihat dulu diperhatikan terus Kemudian, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat dan seterusnya itu adalah kewajiban imam. Ini, ini karena banyak yang belum paham. Ini makmum dilengahkan batin burun, lingkup tanggungannya makmum dan ini Allah taala. Di dalam hadis dikatakan, wa in al palakum walahu, wa in wa'alayhim jadi kalau sholatnya itu benar pahalanya semuanya dapat imamnya juga makmumnya kalau misalnya imamnya ini tidak benar sholatnya tetap sholatnya itu mendapatkan nilai makmumnya yang mendapatkan nilai kemudian tanggungan dosanya atas imam nah, demikian juga sebaliknya kalau misalnya apa yang? imamnya susah, makmumnya susah untuk diingatkan tanggungannya sendiri-sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah, kalau tadi dikatakan di dalam hadis idhaka nawahidan dan nabi sallallahu salam biroksihi fa'akwa mahu an yaminihi jadi kalau makmum itu bersama dengan imam, di sebelah kiri nabi itu justru malah menempatkannya mendudukkannya fa aqo mahu al yaminhi di sebelah kanannya di sebelah kanan makmumi liru salah dibenerakan ngoten ditane ngoten jadi nek makmumin iku kurang leres lebih lekas akan fasatu sholatil makmum rusaknya sholat makmum idza kana waqifan an yasharil imam maafulu lu yaminhi jadi kalau sholatnya itu tetap di sebelah kiri, berada di sebelah kirinya imam, sementara kanan tidak diisi itu. Nah ini pas satu sholat il makmum. Sholatnya makmum tadi itu rusak, tidak sempurna. Dan untuk meluruskan barisan sholat itu tidak diukur dengan sajadah. Jadi sajadah itu sebenarnya tidak wajib. ya wajib itu meluruskan barisan. Si Di, pun sama air, masyarakat kita atau sekitar kita belum paham gitu. Ya. Kita ajak ngaji, kita mengerti kan? Kita beri, beri pengertian ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. agar sholat kita ini sama-sama mendapatkan nilai kebaikan. Sekali lagi untuk bapak-bapak laki-laki dan juga untuk perempuan. Kira jelas? Apapun jelas gitu gitu. Ibu-ibu, buat tenan-tenan perlu buat ilmu manfaat bagi keluarga Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. 'alamin wassalamualaikum apa ah.